Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tukang Tambal Ban. Ah, di video kali ini kita akan membahas produk oli palsu dan di sini. kita akan membagikan cara mengenali Oli Yamaluk yang palsu dan yang asli nah cuman kebetulan bukan kebetulan ya memang di bengkel kita tidak pernah menyediakan yang namanya Oli Palsu kita selalu menyediakan Oli yang asli ya nah di depan ini ada produk Oli Yamaluk yang dimana asal saya menjual ini para pelanggan saya berkata kok mahal kali ya di sana kok murah ya ya benar oli yang yang malup yang KW berkisar harga sekitar empat puluh pun tidak sampai sementara di saya yang asli harga 58.000 sementara di sana hanya berkisar kurang lebih 35.000 40.000 tidak sampai ya. Nah, jadi sini kita tidak akan memperpanjang lagi untuk mengenali ciri-ciri ini sangat gampang ya. Kita tidak akan mengenali melalui sini. Ya. kita akan menandai dari sini di sini kan ada tertulis buka di sini ya Mari kita coba Hai hmm. pasti payah bukanya kalau oli yang KW ini bukanya gampang sekali kita cari alat bantu lihat ya lihat di balik kertas ini yang ada tulisan buka di sini ada terdapat tulisan seperti ini ada scan QR ini ya kan cuman di Oli KW pun di Oli KW sekalipun ini tetap ada tulisannya tetap ada skin QR nya tetap ada tulisannya maluknya cuman yang membedakan hanya satu kalau di oli delta loop eh di oli yama loop ini tulisan ini bisa kita hapus sangat gampang contohnya seperti ini seret nah. hilang dia tuh tapi kalau di oli KW ini nggak akan hilang untuk kita gosok seperti ini nah. Nah. jadi paham ya teman-teman ya nah inilah cara membuktikan yang lebih tepat, apalagi tapi kalau masa harga itu tidak lah ya, harga itu kan relatif, harga kadang bisa harga KW dibikin harga yang asli, sekarang permainannya kan, cara membuktikannya seperti itu, tuh, hilang kan, nah, apalagi kena cairan, tuh tuh hilang ya Oke okay, Cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh